yang dijual pelacur itu perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran ada pelacurnya. Itu pakaiannya, tali satu, betul? Lu kok tahu betul. pakai tali satu, pakai rok. Nini, manggilnya apa? Yang sini. Dipegang tangannya. Yang mau duduk di mana? Mau di sofa? Mau di sini atau mau di bangku? Mau di sofa aja. Mau minum apa yang? Mau minum panas atau mau dingin? Apa? Mau di panas dingin? Yang ditanya tuh satu pertanyaan, bentuk perhatian. Kerja di mana ya? Capek nggak? Sambil dipijitin. Panggil waiter. Sediain yang dingin dingin. Keluar yang dingin.